Kita dapat satu lagi. Ini burung apa ini, Bro? Ini burung cinclak, Bro. Ih, lopelek terbang, Lek. Ketannya lepas, Bro. Oke, okay, teman-teman, kita ada dapat satu ya kena pulut. Ini berubah, Guys. Enter dia Berubah, Guys. Satu baru ya, Guys. Eh. kau cari burung dapat. Lah, kawan tuh ya kali dia. Biasanya sore banyak bunyi, Bro. Jangan khawatir, ya. Yelah Siapa dulu Lelek Oh tu lelek Nanti usak mandi Ya kena Ini pemasangan jalan keempat, teman-teman. kita akan pasang kamera nanti di salah satu tempat geta burung tempat lamai nya jadi nah, kotak mereka ala kedudukan itu Mbak Len. Lampu lembu buat burungnya. kita burungnya kita salah kita tengok dulu kita pasang tadi teman-teman semoga kita dapat burungnya ya ada, bro. Biar dia mandi. Suara tadi, bro. Kosong. Kosong. Dia situlah. Oke, okay, teman-teman. Kita ada dapat satu ya. Kena pulut. Atau kata burung. Cara tradisional. Oh, burungnya. Kena uh, pulut. Wih, mantap burungnya coy Lumayan ya Ini berubah guys eh, Enter dia apa kah? Berubah guys Satu baru ya guys bro, Kita rapat satu lagi Ini burung apa ini bro oh, okay. Ini burung cincilak bro <laughs> Hih lope lek tobang lek Lepas bro Oke, okay, guys, Cara rapat, kalian lagi, Koyang lagi, kaki, bogang, oke, oke, oke, lah oke, oke, ini kosong mungkin nggak ada burung sini nih kayak yang dapat besok kita pindah lokasi hmm, mantap